Tuhan ya, sekali lagi Untuk yang hari ini Tadi kita terlambat 6 menit Karena kendala teknis Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak terduga Tapi Allah kita itu baik Saya bisa merasakan hadirat Tuhan Bahkan ketika masih Tim harus otak atik Saya percaya sebelah sana Di, di sisi Anda, pasti Anda juga merasakan Hadirat Tuhan sambil menunggu ini saat teduh Ada nggak ya hari ini Dan saya mengucap syukur Untuk jemaat yang selalu menanti ya Hati yang haus dan lapar Tidak akan kau pandang Hina ya Tuhan Saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan Sederhana Dari kitab lukas Ambil kitab dan catatan Saya berjudul perkara-perkara kecil yang menentukan keberhasilan kita Sebenarnya di bulan sekarang ini bulan Maret ini Gereja yang uh, saya gembalakan uh, Sedang memasuki bulan karir Jadi artinya penggembalaan di bulan ini saya banyak fokuskan untuk karir, kehidupan karir jemaat Kalau bulan lalu itu banyak bicara soal keluarga Saya tahu Tuhan itu Mau memberkati hidupmu Tapi kunci berkat itu atau penyertaan Tuhan Itu justru di perkara-perkara yang kita anggap remeh Perkara-perkara kecil Jangan lupa loh yang membuat perbedaan antara bintang 5 dan bintang 6 Ilustrasi saja Itu terletak pada detil-detilnya jadi jangan pernah kita abaikan hal-hal yang menurut kita kecil, apa artinya. Tapi menurut Tuhan dan orang lain, itu bisa berdampak besar. Tahu nggak keberhasilan kita itu terletak pada perkara-perkara sederhana. Satu ayat saja, Lukas 16, ayat 10. Kita baca bersama-sama, Anda di sebelah sana, saya di sebelah sini. ya Kita baca sama-sama dengan tim juga di sini. Satu, dua, tiga. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil,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 konsep yang salah tentang perkara kecil. Dulu waktu saya belum memikirkan terlalu banyak tentang ayat ini, saya lebih cenderung asumsi perkara kecil itu misalnya permulaan yang sederhana, waktu segala sesuatu masih kecil size-nya. Ya kan dulu dulu tokoku ya cuman segini atau permulaannya kaki lima atau perkara kecil, bukan ternyata bukan. Perkara kecil itu enggak ada hubungannya dengan kecil. Perkara kecil itu ternyata waktu saya renung-renungkan, bolak-balik firman, menanti-nanti di bawah kaki, kaki Yesus Tuhan. Roh Kudus beri saya pengertian-pengertian yang sangat mem memerdekakan, sangat membebaskan dari cara pandang yang salah tentang perkara sederhana. Kita kira perkara sederhana itu Simpel dan kompleks dan, dan sesuatu yang simpel dengan sesuatu yang lebih kompleks ternyata nggak ada hubungannya dengan itu. Catat ya saya kasih tiga arti perkara kecil itu apa supaya anda memperhatikannya. Kalau anda luput dengan yang ini tiga ini, jangan-jangan nanti perkara besar bocor semua atau bahkan Allah tidak akan membawamu ke perkara-perkara lebih besar. Perkara-perkara kecil ini nggak ada hubungannya dengan sesuatu yang lebih simpel atau size-nya. Perkara kecil itu nomor satu. Catat dulu, hal-hal terdahulu. Hah? Terdahulu? Hal-hal terdahulu? Anda ingat, Matius 6 ayat e 33 bunyinya begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu. Perkara kecil itu hal-hal terdahulu, bukan bicara tentang size-nya atau jenisnya. Perkara kecil itu bahkan bukan sebuah perkara. Perkara kecil itu bisa jadi seorang pribadi yang harus didahulukan dalam segala perkara. Dan didahulukan, diutamakan dalam segala sesuatu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, the kingdom of God. And God himself of course Bukan hanya kerajaan Allah tentunya Lebih penting dari kerajaan itu adalah rajanya Serta seluruh kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Jadi hal-hal terdahulu Siapa yang harus didahulukan dalam segala sesuatu Yang pasti prinsipnya begini Tuhan itu harus nomor satu Anda dan saya tidak boleh mengorbankan Tuhan untuk segala sesuatu Apalagi untuk sesuatu, segala sesuatu aja tidak boleh menjadi alasan kita mengorbankan Tuhan kok. Buat apa manusia memperoleh seluruh dunia kalau dia kehilangan nyawanya? Tuhan itu nyawanya kita, dialah nafas kehidupan kita, dia pencipta, penebus kita, dialah segala galanya. Kan ada lagunya Waktu kita menyembah. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itulah bagianku. Tuhan itu segala sesuatu. Karena itu Tuhan, Tuhanlah perkara yang terdahulu dengan P huruf besar. Dia seorang pribadi. Always remember, never sacrifice God for anything or anyone. Tidak boleh mengorbankan Tuhan untuk siapapun atau apapun, apalagi untuk money, untuk uang, untuk harta duniawi. Apalagi untuk perkara-perkara yang sia-sia. Ya.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 Harta benda bisa dijamah, kesuksesan bisa terasa. Tetapi sebelum itu semua, mungkin adalah keluarga kita yang seringkali kita abaikan dan remehkan. Kita jadikan mereka prioritas yang terkemudian, padahal mereka harus didahulukan. Before your success is your family sebelum suksesmu adalah keluargamu. Tapi seringkali kita korbankan keluarga kita di atas mesbah sukses kita. ...kita korbankan perasaan orang lain. Karena perasaan orang lain kan tidak tangible, tidak bisa dijama. Perasaan orang lain itu kan tidak material. Jadi seringkali kita korbankan. Padahal perkara yang terdahulu itu semakin tidak kelihatan. Ujungnya adalah Tuhan. Itu lebih nak nampak mata. Ternyata perkara kecil di sini atau perkara sederhana... ...tidak sederhana dan kecil sama sekali... Hal-hal yang terdahulu itu semakin dahulu, semakin maju, semakin nomor satu, justru semakin penting. Justru semakin krusial, semakin kritis kepentingannya dalam kehidupan kita. Makanya ayat ini berkata, kalau kamu setia dalam perkara-perkara kecil itu yang dianggap remeh, dianggap kecil oleh banyak orang yang mengabaikan Tuhan, mengabaikan manusia. Demi mencapai gul-gul pribadinya. Demi untuk mendapatkan sesuatu untuk menyenangkan dirinya. Justru perkara yang lebih dahulu itu lebih besar ternyata. Makanya itu orang yang bisa dipercayai dengan hal, -hal terdahulu atau perkara sederhana. Dia bisa dipercayai perkara besar. Orang yang bisa dipercayai di prioritas nomor satu Tuhan Yesus. Prioritas nomor dua orang dia, bisa di, dia of course tentunya bisa dipercaya dengan uang dan barang. Kalau manusia aja Tuhan bisa percaya. Kalau Tuhan bisa percayakan pada kita hal-hal yang sifatnya non materi namun lebih berharga, kita tidak merasa, merasa itu remeh atau kecil sama sekali. Orang seperti itu bisa dipercaya dengan apapun juga. Hal-hal terdahulu tulis itu. Apa yang harus Anda dahulukan yang selama ini Anda abaikan? Setia di itu dulu. Sembari berjalan, Anda lakukan tugas-tugas Anda sehari-hari. Jangan abaikan yang nomor satu. Yang kedua, perkara kecil itu adalah prinsip utama. Ternyata bukan size-nya atau jenisnya, perkara kecil atau sederhana. Ternyata adalah prinsip yang kita pegang di hidup ini. Prinsip, salah satu prinsip utama, di samping tentunya kasihilah Tuhan alammu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada sebuah prinsip yang Anda perlu pegang teguh. Kalau orang bisa dipercaya dengan prinsip utama ini, dia bisa dipercayai dengan apapun dan segala sesuatu. Ayat Matius 7 ayat 12 bunyinya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam bahasa Inggrisnya ini Dikenal dengan the golden rule Peraturan emas Sudah ini perkara sederhana Waktu saya renung-renungkan perkara kecil itu apa ya Prinsip utama Orang yang bisa pegang prinsip bene Integritas dan kejujuran oh, Dia yang Membangun hidup dan karirnya Di atas integritas Orang seperti ini Pasti Tuhan percaya Dengan perkara-perkara besar banyak lo bisnis yang dibangun di atas dasar prinsip Firman Tuhan, beda hasil akhirnya sih, beda perjalanannya. Kalau demi sukses doang, bisa halalkan segala cara. Tapi anda bisa lihat orang yang membangun di atas dasar pasir atau batu karang teguh, itu beda hasil akhirnya. Contohnya prinsip utama ini gimana dipraktekkan dalam dunia kerja? Always be honest with your customers selalu jujur dengan customer Anda atau pelanggan kalau mereka enggak tahu jangan sampai mentang-mentang mereka tidak tidak bisa membedakan kita curi bahan jangan lakukan itu lebih baik kita itu tambahkan bahan atau upgrade bahannya mungkin harganya nggak naik dan customer pelanggan enggak tahu cepat lambat Tuhan pasti sebarkan dan berotas apa yang Anda lakukan sembunyi-sembunyi dengan hati yang mulia dan bersih Orang jujur itu tidak tentu langsung dapat upahnya, tapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Promosi bukan datangnya dari timur dan barat atau dari kanan dan kiri, promosi dari datangnya dari tempat yang Maha Tinggi. Yusuf itu berapa kali dilupain? Dia dilupakan bahkan waktu di penjara, dia tolong satu orang untuk keluar lewat mimpi yang diartikannya. Nubuatannya terjadi, tapi cepat lambat. Good stock, stock bagus, gak bisa tetap disimpan, apalagi kalau langka. Suatu hari seluruh dunia akan mengejarnya. Semua orang akan berebutan untuk mendapatkannya. Apakah dengan Tuhan mempunyai kita? Apakah Tuhan kita jadi milik Tuhan ini? Tuhan punya good stock enggak dalam kerajaan sorga? Bangunlah hidupmu dan karirmu di atas perkara sederhana. Di Dimana anda ada sepasang mata sedang menyaksikannya. Prinsip utama itu bunyinya begini. Bagaimana... Anda ingin orang lain lakukan kepadamu. Lakukan itu dulu kepada orang lain. Do unto others what you want others to do unto you. Be honest always with your family. Be honest with your customers, sekalipun kadang-kadang harus merugi. Ya. Jadi, hargai orang. Prinsip ini menjaga kita. Pertama-tama tadi prioritas halal terdahulukan setelah itu prakteknya ini loh Harus ada guidelines Kita hidup itu harus punya guidance Harus ada pembimbing, harus ada penuntun Firmanmu pelita bagi kakiku terang Bagi jalanku, jangan jadikan firman yang teori belaka Kita baca, baca, baca Masuk telinga kiri Keluar telinga kanan Kalau kita baca firman Firman yang kita baca itu Yang mudah di nggak usah cari yang susah dulu Tangkap segenap hati Jadikan prinsip utamamu Praktekkan dan jadikan itu guidance, jadikan guideline, jadikan penuntun hidupmu Dan apapun yang Anda lakukan setiap keputusan, lakukan sesuai dengan firman Tuhan Itu perkara sederhana, perkara kecil, kenapa banyak orang mengabaikannya? Karena di dunia ini lebih banyak orang yang mengkorupsi sesuatu daripada menambahkan nilainya Karena ini prinsip yang kecil, Sorry, ini perkara yang kecil Karena bagi orang lain ini gak penting sama sekali tapi justru inilah perkara sederhana yang jadi fondasi. Perkara besar yang Tuhan akan tambahkan nanti. Jadi selain hal-hal terdahulu, prinsip utama, temukan itu. Saya kasih satu hari ini. Matius 7 ayat 12 tadi. Yang ketiga. Mil kedua. Hah? Ini yang membuat perbedaan bintang 5 dengan bintang 6 ceritanya. Pada detil-detilnya. The second mile Matius 5.41 bunyinya Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil Jangan hanya jalan satu mil sama dia Berjalannya bersama dengan dia sejauh dua mil sekalian Jangan merasa terpaksa Perhatikan detail detilnya Ini yang saya sebut Excellence pakai kasih <stakeholders> <focal> Ya <YEAH> itu bahasa saya Kita harus punya spirit yang excellent Makanya ada ayat yang berkata begini Orang yang cakep dalam pekerjaannya akan berdiri di hadapan raja. Jikalau bukan dia sendiri, akan jadi raja apa? The excellent will stand before kings. Karena seorang hairdresser atau seorang uh, yang potongin rambut orang lain, dia begitu bagus, begitu perhatian dengan detail, begitu up to date, tambah ilmu, belajar lagi, lagi belajar lagi, belajar lagi, gak pernah berhenti. Lama-lama upgrade dia. Semakin bagus, lama-lama papan atas. Jangan heran, nanti dia potong rambutnya Perdana Menteri, Raja-Raja dan Pangeran. Ada orang tertentu yang dalam dalam bidang sesuatu, dia perbaiki terus. Ah, nggak asal jual. Dia perhatikan customer service-nya. Produknya excellent. Dia pakai kasih untuk menyampaikannya. Wow! Orang hanya beli produk, ada 10 toko yang sama. Unda-undilah harganya, tapi toko itu selalu dirubung sama semut. Kenapa? Karena orang masuk ke dalam itu enak. Berbisnis dengan dia. Ini yang saya sebut the highest customer, the highest form of customer service. Saya dorong kalau Anda punya kerja, Anda punya kerjaan, Anda punya karir, apapun itu. Jika Anda berhubungan dengan manusia, satu saja. Sekalipun Anda tidak selalu di kerumunan orang mungkin di balik meja dan komputernya tapi kalau ada satu aja yang bersentuhan dengan anda remember, ingat apa yang saya ajarkan di saat teduh ini lakukan tugasmu dengan excellent dan kalau bersentuhan dengan orang selalu pakai kasih excellent pakai kasih, itulah the highest form of customer service tapi banyak orang sering kali begini loh mereka sih minta hasilnya second mile ayo, nah, banyak diantara kita kita kan begitu kan, kita minta hasilnya mil kedua tapi kita nggak mau menunjukkan usaha mil kedua. We want second mile results without second mile service. Kita mau ceritanya nih, kerjaan saya, dagangan saya itu laku keras. Saya maunya, pokoknya second mile result atau hasilnya harus mil kedua. Orang lain satu, aku 200%. Orang lain satu, aku dua. Tapi kita nggak seimbang, kita nggak memberikan service 200% hasilnya menuntut banyak servisnya kurang dan juga tidak perhatian dengan detail detil kerja apapun salah teledor diingatkan ditegor ngulangi lagi teledor lagi gimana kita bisa bersinar gimana kita bisa berbintang dan bercahaya jangan ada alasan semua kita itu diberi Tuhan kapasitas dahulu kala saya pernah, pernah ke sebuah negara Salah satu uh, ini apa namanya fast food chain, salah satu makanan apa namanya fast food itu saji cepat. Uh, dan lalu saya lihat di situ yang dipekerjakan oleh government atau pemerintah setempat adalah orang-orang tua dengan kebutuhan khusus. Mereka sudah tua sih, berusia, tapi mereka kerja. Saya nggak pernah lihat orang lap meja begitu bersih kinclong celongnya Mereka tugasnya nggak banyak. Itu adalah program pemerintah Jadi bisnis-bisnis harus menerima orang-orang yang berkebutuhan khusus demikian Yang sudah berusia untuk menyambung kehidupan Mungkin mereka nggak kawin Mereka enggak menikah Tetapi mereka tahu kok kerjaannya Di training sebentar Saya nggak pernah lihat orang lap meja Sesungguh-sungguh itu saya sampai terharu Nggak ada orang itu nggak bisa berbuat apa-apa Nggak -apa. ada di dunia ini selama kita masih punya kaki tangan Kita masih punya nafas kita bisa berbuat sesuatu Tinggal kita kasih 100% enggak? Mungkin 100% Anda lebih besar dari 100% orang-orang itu Tapi orang itu tetap 100% dalam pekerjaannya Di excellent will stand before kings Selalu sebagai anak Tuhan Kita jalan di mil kedua Jangan mau kalah dengan toko sebelah Apalagi kalau bukan anak Tuhan Tidak punya prinsip kehidupan Ayo kita pegang teguh Excellent Dan kita lakukan excellent pakai kasih Kita jangan hanya mau menuntut hasilnya Tunjukkan kesungguhan Tunjukkan pengorbanan Tunjukkan kesetiaan ketekunan Dan tunjukkan keseriusan Saya yakin Tuhan kita tidak akan tutup mata melihat ini Sebab siapa yang bisa dipercaya dalam perkara-perkara sederhana atau perkara kecil Siapa disuruh jalan satu mil dia jalan mil kedua Masa Tuhan itu tinggal diam saja tidak mungkin Allah kita pasti melihatnya Ini Yusuf di perjanjian lama Dikasih penjara Kinclong bersih itu bui Bahkan kunci di tangannya dia nggak lari Sesama napi yang lainnya Semua teratur dengan rapi Tuhan bilang sama malaikat Ini nggak boleh ada di penjara begini Selain daripada dia itu anak Abraham Ini harus keluar Minimal perdana menteri Kalau bukan jadi Bapak Firaun akhirnya Meskipun dia nomor dua di Mesir, dia sebenarnya nomor satu. Firaun pun menyebut dia ayah. Wow. Orang seperti ini, best kept secret. Rahasia yang disimpan lama-lama, meledak pada akhirnya. Nggak bisa nggak promosi itu datangnya dari tempat maha tinggi. The excellent will stand before kings. Itu seperti ilmu gravitasi. Gravitasi itu sebuah, sebuah sebuah hukum alam yang nggak bisa diubah. Demikian pula promosi yang dari Tuhan. Bagi orang-orang yang dapat dipercaya dalam perkara sederhana dan yang berjalan di mil kedua. Bedakan antara Anda dengan orang-orang dunia di sekelilingmu. Bintangmu tambah satu, jika mereka pada top-topnya hanya bintang lima. Anda punya bintang tambah satu dari Tuhan, karena Anda lebih sungguh hati. Apa itu perkara sederhana? Kita baca sekali lagi. Ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil? Ia setia juga dalam perkara-perkara besar barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, Akhir kata, saya ingatkan lagi tiga poin sederhana, perkara-perkara kecil yang menentukan keberhasilan kita sebagai berikut, yaitu yang nomor satu, hal-hal terdahulu. Tuhan dulu, orang, baru uang, barang, dan harta segalanya. Selalu Tuhan dan manusia, nomor satu dan dua. Remember that ya. Diingat-ingat Kedua adalah prinsip utama Saya sudah beri anda satu tadi Lakukan kepada orang lain Apa yang anda kehendaki orang lain Lakukan pada dirimu sendiri Bangun reputasimu Jangka panjang long term Jangan jadi pencuri yang tabrak lari kasihan anak-anakmu nanti Pegang dan bangun apapun di hidupmu Di atas prinsip firman Allah Ketiga Mil kedua Jangan tuntut hasil Tunjukkan kesungguhan Niscaya Tuhan pasti akan memberkati dari sorga Dan buah-buahmu akan lebat Satu, dua, tiga Terapkan di hidupmu May God bless you and bless what you do Biar Tuhan memberkatimu Dan memberkati apapun